Gagal kenal gue, Bang. Buset deh, orang sekampung aja pada kenal. Masa lu kagak? Gimana mau kenal gue, Bang? Gue aja ngejedot baik di rumah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Car, lu lagi ngapain? Biasa bang, <tuk> lagi nyantai Ngangunin burung Ngontang-ngantung aja di rumah ini gua Kemudian lu ngikut gua yuk Biar lu ada gunanya itu. Mujuk dah, emang sama ini hidup gua gak berguna apa? Kali gitu, gua lihat. Lu lagi apalagi nabun Kan berguna namanya hidup lu Bisa banget lu bang nyontohinya Jangan nabun apa, jakepan dikit Dah ya, gua bingung nyontohinya Soalnya gak ada yang pantas buat lu Cuman bener lu bang Ya udah, sekarang lu mau ngajak gua ngapain bang Anterin gua ke rumah Kang Amil yuk Kang Amil mana Itu ya rumahnya di lapangan sege Gak kenal gua bang Buset, orang sekampung aja pada kenal, masa lu kagak? Gimana mau kenal gua, Bang? Gua aja ngejedog baik di rumah. Jadi gini, Cel. Kok ngamil tuh setiap orang yang dia pegang mati. Buset. Tapi juga itu kok ngamil Dipegang doang orang mati. Makanya, siapa coba yang kagak kenal? Kagak-kagak dah. Gua takut. Kita dipegang sama dia, mati. Heh dah ya kagak lah. lah itu tadi lu bilang setiap orang yang dipegang mati. ya iyalah orang kerjaannya mandi orang mati. hah? <tuk> <tuk>